Halo sobat youtuber, selamat malam dimanapun teman-teman berada Hari ini saya ingin unboxing, kebetulan saya dapat satu paket Ini paketnya yang barusan saya dapat Dari Tokopedia Biar tidak mengurangi rasa penasaran nah, Coba kita lihat sama-sama apa paket yang barusan saya dapat tadi sore yang dikirim oleh Tokopedia untuk saya. Nah, kita lihat dulu ya videonya seperti apa apa Pak, isi paketnya. Nah, kita lihat. Ya nah, sama-sama. Buat teman-teman penasaran, saya juga penasaran. Rasa penasaran kita sama, biar tidak ada sama-sama merasa penasaran. Kita lihat isinya seperti apa, bentuk paketnya, kemasannya menarik, dibungkus rapi dengan plastik bubble dan plastik bubble. Oke, ini dia dibungkus lagi dengan plastik bubble supaya kemasan atau paket ini tetap aman sampai tujuan Saya penasaran biar kita tidak kaget. Oh, ternyata ini. Lihat. Kotaknya. Mungkin ini teman-teman pasti tahu atau kenal. Apa isinya. Seperti apa bentuknya. Kita lihat dulu isinya seperti apa. Di dalam kotak ada satu kantong. Ini dia kantong. Ternyata... Ternyata ini adalah lensa wide-angle untuk kamera Canon. Ini dia lensa wide-angle. lihat seperti apa bentuk kameranya Nih. jadi mempermudah pekerjaan saya saat di lapangan. Ya, saya mau tamu menambah lensa tambahan khusus kamera pegangan saya kali ini saya Mungkin buat teman-teman yang hobi dan mempunyai kegemaran sama Saya sarankan buat teman-teman boleh memiliki lensa wide angle ini seperti ini Lensa ini Sangat berfungsi saat kita ambil gambar dengan keadaan atau jarak yang terlalu mepet atau terlalu dekat dari kita. Jadi kita bisa ambil gambar dan fokus full. Lensa bermacam-macam. Ini kebetulan saya sengaja milih lensa wide angle. Nah, mungkin sekian dulu dari saya, buat teman-teman yang mempunyai hobi dan kegemaran yang sama boleh memilih lensa ini, apalagi buat teman-teman yang hobi fotografer dengan tempat yang sedikit minim atau sempit, tapi kita menginginkan hasil yang lebih luas. Saran saya, boleh milih lensa wide angle ini. Dan jangan lupa, buat teman-teman, jika berkenan suka dengan video ini, silahkan di-subscribe, like, komen, dan share. Dan satu lagi, lonceng notifikasi supaya bisa berlangganan video saya secara gratis. Sekian dari saya, selamat malam, salam sahabat kreatif, sampai jumpa.